ibu Bo -bo boy, Yo, kata ibu Cari roti double soft dengan Bifas N sarapan padat yang mengandung kebaikan susu, telur, multivitamin, mineral, dan sumber serat. Cari roti double soft lembut ya, dimakan langsung juga enak. Cari roti double soft dengan Bifas N sarapan padat awal hari hebat.